USD Swiss franc bullish apakah akan melanjut harga USD Swiss franc sedang melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.93021 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92937. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.